Halo Ndi kembali lagi bersama saya Mas Bonong dan saat ini kita ditemani oleh Mas Maman dari channel Blind Project dan Maman Black dan kebetulan kali ini kita <coughs> menjajal konten baru yaitu belajar podcast apa ini? mas pokok masalah konten kari-kari lah jenangnya oke okay, sebelum sebelum dilanjutkan jangan lupa tekan like, comment, share dan sama subscribe dan dengan subscribe kalian, kalian sudah membantu Channel kita berdoa untuk berkembang lebih baik lagi. So, here we go. Dalam video kali ini kita akan membahas... Eh, uh, ya, ya, panas. Barang panas jadi enggak adem enggak adem, ya. adem panas yaitu janda semakin di depan <tuk> <tuk> kenapa bisa begitu pak? Ah, ini ada berita viral kemarin yang terjadi di Sulawesi sih mm. tapi gak ngerti ini Sulawesi mana saya lupa Ya pokoknya kita dengar iya, dan lihat dan itu fire loh ya, yang membuat viral itu adalah begini seorang Kepala Satpol PP menyewa oknum polisi untuk membunuh anggota Dishub karena rebutan janda. Nah, itu loh bahaya ya di situ. Hmm. Bagaimana mas? Sebentar, sebentar, kita bahas. Uh, asik ya. sih, <laughs> <laughs> ya, kayak di film-film ini. Hmm. <laughs> film Bollywood yang kalah <laughs> iya. gitu loh. Uh, Benar-benar drama. Ya. Uh, drama. Kalau misalkan diangkat di serial Netflix kayaknya masuk banget gitu ya tergantung sutradaranya. Sih. Oh iya, iya iya iya. Ya. Nanti pas melempar seloma, <tik> <tik> Oh gimana mas? Gimana mas? Gimana mas? Uh, Gimana ya? Hmm. Uh, mohon maaf sebelumnya hmm. karena bukan bermaksud untuk merendahkan atau melecehkan hmm. para single mom misalnya hmm. ya atau janda. Hmm tapi memang ini faktanya uh -huh. so, jadi di berita itu memang seperti yang Mas Fono bilang tadi uh -huh. eh, seorang istirahat oknum pejabat menyewa istirahat pembunuh lah uh -huh. dengan tapi profesinya penegak hukum ya iya, untuk pembunuh. memusnahkan pesaingnya uh -huh. dalam berburu janda tadi yang juga sama-sama orang Orang, apa ya, oknum, dinas lah, mm -hmm. silai, gitu Ini keren sebenarnya mm -hmm. ya. Sangat keren kalau jembat mm -hmm. kita mm -hmm. Jadi, mohon maaf untuk Mbak-mbak atau ibu-ibu yang janda mm -hmm. Pertanya kita meremehkan sekali lagi, mohon maaf Memang oh. faktanya seperti itu oh. Biasanya Tapi, memang, uh, mungkin mm -hmm. Ini jandanya anak satu mungkin Ya, mungkin Kenapa aja, bisa iya. direbutkan, karena mm -hmm. kalau anak satu itu enggak begitu berat Pak sip-sipin enggak? enggak, maksudnya pengalaman lebih <laughs> enggak, <laughs> ini biasanya kalau anak satu itu orang itu mikirnya, oh, masih bisa lah gitu. iya. masih, masih bisa untuk diramut nge? iya, karena anaknya nggak banyak gitu <laughs> kalau anaknya banyak kan nanti rambutnya gitu loh janda kembang gitu kan iya, iya. iya, biasanya itu yang paling mudah memang katanya untuk hmm. itu janda anak satu Pak hmm. Mm, jadi kalau, dari, kalau misalkan dari kejadian itu uh, membuktikan percaya percayaan saya bahwa janda itu lebih benar daripada anak perawan pak ya, itu istambah. ya iya kadang memang mohon maaf perawan casingnya aja katanya sini disini ya bukan bermaksud tadi ya mohon maaf ah. -okay, bukan untuk biunan sebenarnya mm. cuman ya itu yang nggak habis pikir hmm. itu kok orang-orang ini kan termasuk oknum oknumnya yang orang penting lah istilahnya pak ya. Lebih kok kayak kok oknum yang sadar hukum sebenarnya itu, sih nggak mikir nah. lah, gitu loh. Maksudnya hmm. kesalih kalau orang nggak pendidikan nah. istilahnya pak ya. Ini kan sudah cukup makan sekolahan hmm. berapa ini, mungkin ijazahnya juga Oh ya tinggi banget oh, udah. Makanya itu kok kok bisa hmm. gitu loh tapi uh, kalau dari kejadian ini sebenarnya ada peribahasa pak dari dari Inggris sih dan ini gini everything is fair in love and war semuanya itu adil jika berurusan dengan rasa cinta dan perang nah, ini karena masa, masalah perasaan semuanya Bapak, sama iya, ada iya, badan rada rada rada rada sama jatahan iya semuanya itu patut diperjuangkan atas nama cinta meskipun itu menghilangkan nyawa orang The power of love The power of love <laughs> Gimana ya, menurut teman-teman sendiri gimana? Ya, tulis di kolom komentar ya Tak <laughs> berpikir iya. ya Apa yang mau dibahas apa yang memang aneh Iya. Gitu. Dengan tingkat pendidikan yang seperti itu hmm. Seperti Mas Bonong bilang, ada pepatah Barat pengertiannya. Yeah. Everything uh -uh. is fair in love and war. Jadi, semuanya. Gimana kita nggak bisa menyalahkan juga ah, iya. Memang berhubungan dengan asmara itu. Ya. Yeah. Padahal apa ya kadang istrinya sendiri juga mungkin. Uh -uh. Uh, harusnya bisa ini para ibu-ibu ya uh -uh. bergacar dari kejadian ini mungkin bisa lebih merawat diri, mm -hmm. merawat perhatiannya ke yeah. keluarga dan suami terutama Itu harus di, lebih ditingkatkan di apalagi zaman sesmet pak mm -hmm. ya Bian zaman dulu aja belum ada sesuai juga mm -hmm. pinteran malingnya gitu mm -hmm. ketimbang polisi istilahnya <laughs> <laughs> gitu, jadi memang <laughs> ini enggak bisa dibahas lagi, memang mm -hmm. aneh menurut saya mm -hmm. Kalau misalkan kita buat guyonan sih saja nih sopan gitu loh. Cuman khawatir. Iyo. Balik khawatir balik Tepat gitu loh. Lalu manusia kan enggak mesti seperti uh -uh. Mas Penumpiran. Uh, perasaan cinta itu es enggak mandang bulu sih <septik>. Kuatirnya Khawatirnya nanti. Iya kita sekarang belum. Iya kak. Ami tami. Ami tami ya. <septik> Ami tami. <septik> <Amit, amit. septik> <Amit, amit>. Ya. Pucilin anak jeruk ya. Yeah. Jago kita ngomongane lur. Kita ngomong kayak yes yeso so gitu ternyata. Uh -uh. Di suatu periode uh, nanti. Di suatu saat ya. nanti mau amit amit uh. ngene. Ya yeah, yeah. semoga tidak. Semoga aja tidak. Hmm. Uh, kalau kita ngomong cinta itu buta ini sebenarnya bukti nyata sih Pak. Bukan hanya buta ini. Iya. Yeah. Lain and project ini. And <laughs> love is blind. Love is blind. Bukan blind. Ya. Yeah. Minum dulu. Monggo sambil diseruput. Ya, yeah, um, kalau melihat, Mas ya kalau kalau melihat apa namanya melihat kasus yang <coughs> apa namanya yang terjadi di Indonesia apalagi melibatkan cinta gitu pak ya itu memang sebenarnya banyak sekali contohnya kayak uh, Syawu, kayak kasus nyarian Jagal yang hmm. yang memutilasi pelakunya korbannya itu kan ya dan kebetulan kalau diusut dari apa namanya dari, dari usut apa dari usutan, dari usutannya itu ternyata lebih ke latar belakang cinta per masalah perasaan terus kemarin juga ada kejadian yang viral juga di malang itu ada seseorang pasang kekasih nah ini kekasih yang laki-laki atau -laki perempuan laki-laki itu. itu ingat saya itu dia itu TK membunuh kekasihnya wow. karena Itulah. cinta segitiga juga itu cinta tak selamanya indah Iya. <tuh> <deh. Yeah. tuh> <tuh> kasih oh. lagunya nanti mas yes, ya. <tuh> <tuh> adek <tuh> cinta tak selamanya indah dek hmm. Ya sebenarnya apa ya? Memang kalau dikatakan cinta itu buta itu adalah lebih atas sebenarnya Pak. Tapi itu bukan masalah cinta sih. Lebih kayak dalam pandangan Islam itu lebih kayak godaan setannya hmm. lebih kuat. Jadi gitu. kita iman dan takwanya hmm. ini kurang. Iman boleh kuat tapi kalau Imron jebol pasalam. <laughs> Jadi imannya memang masih. Ini. iya naik turun naik turun manusiawi pak semoga aja iman kita terus naik pak ya kalau di tempat-tempat ibadah imannya budal Bud nanghugos uh. open table nah, aplikasi nah. <laughs> bahkan ini ada loh pak di salah satu kota tetangga ini di huh? kotanya itu menyarankan untuk download salah satu aplikasi <laughs> <seni> micet <pemantau. laughs> Uh, alasannya sih memantau praktek-praktek gitu uh, kayak jual daging uh, online lah itu wisata uh, ya. lendir nah, <laughs> itu jadi gimana itu uh, apa menurut uh, cuman gimana agak agak meledak sedikit ya tapi tetap apa masih dengan, berhubungan dengan, berhubungan masalah perasaan uh, masalah jalan <coughs> berlendir tadi ya, sebenarnya kalau dari kejadian itu bisa membuktikan bahwa tidak semua pet Kata ngomong pejabatnya gak enak, nggak semua ngomong Iya, Jangan -jangan. Bikadeng, gitu kan ya. Ognum, ya oknum ya, oknum gitu kan ya. Jadi uh, tidak semua oknum yang bekerja di pemerintahan itu atau di lembaga negara tidak semuanya tuh uh, 100% bersih. Ada yang melok titik lah icip, icip, gitu. Icip-icip ah. gitulah. Iseng, iseng awalnya. Gitu kan. nah ngalilah, ngalilah. Aduh, roto kontroversial juga <laughs> apa-apa ah, ya, apa -apa ya? Ah, ya. Ah, dengan ini ya ah, Iya, iya, iya Nah ee, dari motivasi, ap, aduh, dari motivasi pemimpin tadi itu untuk memberikan arahan kepada kawannya untuk mendownload aplikasi itu <laughs> gitu kan. Yang notabene semua orang tahu itu kumek bolongan tok gitu kan, ya. bolongan bergerak dan banyak ledirnya. <tuk> itu kita berpikir, moso sini bokap kafe ya, Pikirannya <tuk> kayak gitu loh. <tuk> ya gimana ya? Ya. Kalau kata netizen kan gitu, kalau urusan selangkangan kan cepet cepet gitu. sekali. di gitu negara kan. ini ya cepet, satu gitu. mm. sat satu set, empat set, empat set, empat set, empat set, konten-konten empat set, empat set, empat set, empat set, itu mm. bosen, gitu empat set, empat set, empat set, empat gitu kita sendiri pun kalau bahas itu ya, pung oh, semangat, <laughs> <laughs> Tangan, tuh. <laughs> ya, <aku memang> semangat tuh. Terima kasih semangat aja dengan konsep itu. Ayari, ayari. Ya memang nggak mau nih uh -uh. tapi tetap harus sesuai ini, teman-teman. Normal. normal, jangan melanggar hmm. ini ininya gitu. Ya hmm. memang hmm. enak. Siapa <laughs> so, singkat kepingin sih? Oh, iya. Bahkan yang viral <coughs> itu juga ada lagi, pak. Waktu apa ya istilahnya? Waktu, ha? Huh? ada kan itu di sosmed itu, itu ada tersangka itu kayak press conference gitu loh press, uh, press apa namanya? conference, press conference. Ah. nah ditanya sama uh, salah satu petugas itu oh. kenapa, kenapa janda gitu loh nanti jawabnya sambil ketawa uh, oh respect nah, gitu nah. oh well respect, wow well reflect nah uh, janda uh, itu akhirnya apa? ya kan <laughs> tahu sendiri ya oke, okay. cuplikannya <laughs> kayak gini iya <laughs> ada tadi <laughs> ya, jadi memang gimana? gak ya, bisa itu masalah cuman urusan celangkangan harus, gitu ya, ya harus harus bisa ngirim sendiri loh iya, iya, iya, iya. harus tahu batas ah. gitu loh jangan sampai terlewatan gitu aja sih bang gitu bisa kalau ya. diteruskan bisa ya udah bahaya, bahaya, bahaya gitu bahaya <laughs> remake kawatnya debol ya. <laughs> karena kita cakramnya sudah agak aus ini <laughs> butuh ganti kampas rim <laughs> ya jadi intinya sebenarnya kalau misalkan kita pun ingin memperjuangkan seseorang itu setidaknya gunakan uh, akal pikiran kita jangan sampai nafsu kita itu kayak menguasai dan sampai di apa, gelap mata sampai akhirnya memberanikan diri untuk menghilangkan nyawa orang lain nah itu melanggar hukum Pak ya karena bedanya kita dengan hewan kan itu Pak ya kalau kita dikasih akal ya betul sekali Jadi, jangan sampai kehilangan akal, kehilangan akal apa pikiran, <tuk> gitu. kehilangan nah, akal sehat, nah, sehat. dan kalau kita melihat dari kejadian tadi itu yang seseorang menyewa oknum <tuk> sampai membunuh orang lain itu, mungkin hukumannya paling berat itu hukuman mati sih, pak, soalnya kan sudah direncanakan gitu. Kalau sesuai perundang-undangan nih, itu mungkin dia hukuman maksimalnya tuh hukuman mati karena itu tadi wis. menurut saya Hah? termasuk bukan manusia mm -mm. karena kehilangan akal sehat betul sekali <laughs> oke, okay, itu aja menurut saya okay. mungkin ada tambahan mas oke okay, <laughs> <laughs> kalau ditambahin nanti, maksit <laughs> ya. tambah suwe <laughs> tambah suwe, ya, ya khawatir okay. teman-teman bosen juga eh, iya <laughs> tapi kalau mas, ini memang enggak ada bosennya. Iya. Di kalau kata ada salah satu band ini di Surabaya itu apa tuh? ada Uh, rapisnya itu juga dilihat ya ogok-ogok to kalau gak salah. Jadi memang ogok-ogok tok urusan ogok-ogok to uh. ogok-ogok to gitu. jadi kayak memang ngindir gitu uh. tapi kenyataan sih uh. lagu yang lama sih gitu. berdasarkan realita gini ya ada nanti ceritakan teman-teman cari di platform-platform platform ini namanya jangan asempen, jangan asempen, pokok oko, mungkin oko, bisa oko. Di, ditampilkan sedikit aja, nggak okay. Oke, okay, semoga tidak luar kuning ya. Yeah. <laughs> Sekian dulu video dari kami, uh, dari Mas Bonon dan juga Mas Maman. Uh, jangan lupa comment, share, sama subscribe. Karena dengan subscribe kalian telah membantu kami untuk berkembang lagi channelnya menjadi lebih baik lagi. So guys, this is the end of the video. I'm gonna, we are going to see you guys in the next video. Bye bye.